Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Ada yang luar biasa pastinya Terima kasih ucapan Mimin dan juga sebuah guru dari Boy dan juga Itinting Karena berkat sahabat semua The Family season 3 mampu mencapai trending pemirsa Dalam waktu tiga hari Penontonnya sudah berjubel luar biasa Amin 3, ready for episode 1. Bagi sahabat semua yang ingin melihat Ayu bersama dengan semua keluarga menjadi satu, ditunggu ya hingga hari lagi nih pemirsa akan hadir episode 1 yang akan ditayangkan oleh BW Production. Wah seperti apa nih ya keluarga Boy William memperlakukan Ayu Tingting. Apakah semuanya memberikan lampu yang hijau sama dengan Oma? Malsinya pasti akan Mimin sampaikan lagi nih untuk sahabat semua di rumah. Informasi selanjutnya juga di sini masih dengan Ayu Tingting. Saat kemarin ada seorang ibu bernama Mira Hayati Membagi-bagikan duit ke kru dan host Ayu langsung bagiin lagi uangnya Salpong sama Ayu Ketika Mira Hayati bagi-bagi duit ke kru dan host Ayu langsung bagiin lagi uangnya Mira sosok Mira Hayati perempuan asal Makassar Yang memang dikenal sebagai orang yang kaya raya dan juga baik hati karena membeli sebuah tas dengan merek yang sangat luar biasa Berisikan emas semuanya Mira di udang Bronis TV dan selalu membagikan uang ke kru dan juga tim Bronis Luar biasa ya bagaimana nih isi rumah dan juga uangnya Apakah segudang wah wah wah Rezeki dari Allah memang sangat luar biasa. Semoga kita semua ketularan menjadi orang yang kaya raya dan juga dermawan seperti Ibu Mira ini. Amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya juga di sini ada tingkah kocak Ayu dan juga Wendy yang menjadi sorotan pemirsa. Kelakuan keduanya selalu membuat semuanya tertawa di. Pak Haji dan juga Bu Haji, mau kemana nih ya. Penampilan dan juga gaya kocak yang selalu membuat kita tertawa karena memang Ayu dan juga Wendy adalah sahabat sekaligus kakak beradik yang selalu kompak. Inilah penampilan Ayu dan juga Wendy saat akan berperan sebagai seorang ustad dan juga muridnya yang sangat ketakuh. Sehat selalu untuk Ayu, Wendy dan juga seluruh tim pas buka FN, Bronis dan juga lapor Semoga selalu berhudara dan semoga semua fans selalu sayang dengan Wendy Ayu dan juga semua timnya. Informasi selanjutnya juga di sini ada kegiatan dan juga perkembangan terbaru dari kondisi Ayah Rojak terkini. Sampai saat ini Ayah Rojak masih berada di rumah sakit nih pemirsa. Banyak sekali nih kerinduan terhadap Ayah Rojak, terutama para fans Ayah dan juga Ayu. Mereka semua pengen Ayah Rojak bisa syuting lagi, namun apalah daya Ayah Rojak masih berada di rumah sakit karena kondisi badannya yang tidak stabil. Kita doakan semoga Ayah Rojak sehat dan segera pulih kembali sehingga bisa menghibur kita semua ya amin ya Allah alamin.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 kangen dengan cucunya oh eh oh. cepat sehat kakek kangen dengan cucunya oh ayah cepet sembuh makasih hmm, ya <laughs> mau kemana sih sakit kayak baju pantai adem-adem lah bajunya ya jadi seru pakai yang adem-adem udah ya semuanya biar Aya cepet sehat cepet pulih lagi udah ya jangan masak-masak apa aja diem kaki Di sini kita iket kaki sama tangan dia biar udah istirahat aja ke pasar mulu, ke kebon mulu Aduh ayam, bebek, kura-kura Kambing, aduh, elah, cepet sembah ya. Terima kasih, pengen dia mohon maaf lahir dan batin juga. Kepiriman, eh, satu betawi juga. Terima kasih ya, teh. Buka puasa, Ibu. Menu berbuka puasa disiapkan dari Rumah Sakit Bunda Ada Pasta Ini berguruh favorit Ayu tapi Ibu juga suka Terima kasih Rumah Sakit Bunda Sebentar lagi berbuka selamat berbuka puasa Terima Selamat Baru pulangnya tuh ya? ya, ya, ya. belum ada lagi kamu oh, mau naik ya Tolong. aku mau turun juga turun juga iya Terima kasih banget trans tujuh doanya buat ayah, terima kasih doanya juga. Pansi. di dalam ada amplop buka aja coba ya allah alhamdulillah makasih banyak kejen ya, ya allah makanan juga ya allah pakai ada amplopnya mah terlalu terlalu kekirangan kan jadi. ya allah dapat amplop terima kasih ya allah amplop itu eh, gua udah tau udah gini udah senang banget kira amplop Ya. Ya, lama ya, baca deh kita sayang ayah ojak eh, cuman <tuk> ya cepet makasih banyak ada. ya allah kata-kata doang terakhir cepet sembuh. terakhirnya apa nih ya ada lagi nih di setting lagi kok.